Kepada Handai Taulan yang saya hormati dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya berbicara sedikit saja. Tentang perjalanan hidup kita sampai hari ini. Banyak pelajaran yang kita ambil dari alam semesta. Alam yang telah mendewasakan kita. Tetapi kita serasa tak pernah berterima kasih kepadanya. Alam telah menyediakan kehidupan. Ada matahari, ada oksigen, ada air, ada curah hujan. Dan alam juga membimbing kita agar kita berbuat arif dan bijaksana. Tetapi apakah kita memperhatikan tentang semua hal yang telah diberikan secara cuma-cuma itu? Alam juga telah memperingatkan kita Sejak dulu kala tetapi kita juga tidak pernah mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Kita ini hidup seperti berkuasa atas segala sesuatu. Ya mungkin juga seperti Fir'aun. Yang sekarang ini kita anggap bodoh, tidak bertuhan, dan juga tidak bermoral. Padahal banyak sekali di antara kita bertingkah laku melebih darinya. Tanpa kita sadari, atau mungkin juga disadari sepenuhnya, karena itu pilihan. Tetapi kita sering tidak menghayati dan tidak mempedulikan tentang perilaku kita. Seperti kalau kita menunjuk kepada orang-orang, sementara empat jari kita menunjuk kepada diri kita sendiri. Itu artinya apa? Bahwa kita selalu banyak menyalahkan orang lain. Sementara musuh-musuh yang bersembunyi di dalam diri kita tetap dijaga dan berkembang. Alam hanya diam, meskipun nenek moyang mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini perlu bersatu dengan alam. Hidup ini adalah sebuah harmoni dalam pelukan alam dan lindungan alam, sering kita melihat keindahan kita tercengang dengan kemegahan, dan kita juga berbangga atas seluruh lekuk-lekuk, bunga-bunga, dan juga udara yang segar, sepoi-sepoi basah menerpa kita, tetapi kita tidak pernah hidup dalam harmoni, bahkan kita meniru-niru orang lain, bangsa-bangsa lain yang memang sejak dilahirkan mereka, hidup di alam yang begitu sangat keras alam dianggap sebuah tantangan sekaligus musuh yang berada di hadapan dan harus ditundukkan dengan akal dan pikiran tetapi batinnya disembunyikan musuh-musuh yang begitu kokoh tetap dipendam di hatinya yang paling dalam kita tahu dan sejarah membuktikan bahwa alam adalah zat hidup zat yang juga mendengar dan mengetahui tetapi kita tidak pernah tahu bahasa alam bahasa binatang dan biasa kita tidak mengerti bahwa pohon-pohon itu juga bernyanyi tetapi juga mengeluh, menangis, dan menjerit kita tidak pernah mempelajari hal-hal yang kita anggap bukan sesuatu ilmu pengetahuan betapa kecilnya dan bodohnya kita ini meskipun bangga dengan telah menemukan artificial intelligence tetapi itu belum seberapa dengan bahasa dengan kecanggihan yang didefinisikan sebagai UFO yang didefinisikan sebagai makhluk halus semua ini adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah kita mau sadari jadi dengan lahirnya corona yang begitu dahsyat melanda dunia kita seakan-akan makhluk yang sangat kecil ya bahkan sangat dungu kita telah diserang oleh musuh-musuh yang sangat kecil yang tidak perlu bom atom tidak perlu senjata-senjata kapal terbang, kapal induk, pesawat tempur semuanya itu tidak ada artinya apa-apa apabila makhluk manusia yang menjalankannya sudah tidak ada lagi itu karena kita selalu melawan hal-hal yang bersifat tidak kelihatan seperti virus corona itu sendiri sekarang ini merebut hak hidupnya atas manusia yang merasa telah dirusak dan dihancurkan kehidupan mereka mereka merasa bahwa perlu manusia diingatkan agar supaya alam ini juga makhluk hidup alam ini juga menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa Nah sekarang kita berada di abad Corona Dan jangan lagi menyebut abad milenial orang masuk rumah kegiatan di rumah dan semuanya berkumpul kembali seperti dahulu kala ketika manusia masih hidup di dalam era yang tradisional jadi abad Corona ini menyadarkan kepada kita semua bahwa kehidupan ini begitu sangat kecil dan sangat sederhana ya pertanyaannya dengan cara apa lagi yang dapat kita lakukan saya kira kita tetap harus kembali kepada fitrah kita, bersahabat dengan alam, menyantuni alam yang demikian rusak, melindungi dan juga ikut memberi hak hidup seluas-luasnya bagi alam. Juga sebagaimana diperintahkan di dalam kitab-kitab suci kita yang semuanya mengarah kepada kehidupan yang harmonis bagi seluruh ciptaannya. Kita sekarang tengah menghujat dan saling menyalahkan orang lain dan merasa benar sendiri. Tetapi kita harus tetap menjaga kesatuan dan bergotong royong agar supaya kehidupan ini lebih damai. Toh meskipun kita harus telanjang ya seperti dulu tidak bernafsu kita tidur di lantai pun juga tidak takut lagi. Karena kita menganggap alam ini adalah bagian dari hidup kita dan bukan musuh-musuh tersembunyi yang memusuhi kita. Lalu siapa musuh-musuh tersembunyi di dalam hati kita? Siapakah musuh-musuh yang tersembunyi yang kita simpan di relung kalbu kita ini? lain adalah rasa kebencian rasa iri hati rasa ketidakpuasan dan jarang kita berpikir tentang kesederhanaan tentang kebersahajaan dan tentang pemahaman terhadap orang lain toleransi terhadap sesama punya solidaritas terhadap sesama termasuk solidaritas kita dengan alam Biarkanlah mereka yang banyak menyombongkan diri itu, karena memang mereka ingin berkuasa di atas dunia. Mereka merasa bahwa kekuasaan itu dapat mengatur seluruhnya. Hari ini kita buktikan, kita membutuhkan orang lain. Maka dari itu, bersyukurlah. bahwa Kita masih percaya, adanya kekuatan yang maha besar, kekuatan yang maha kuasa, yaitu Allah SWT yang telah memberi kita berkah rahmah, hidayah, dan inayahnya sehingga kita terus menikmati kehidupan yang gratis seperti oksigen, air, api, tanah, dan juga matahari. Sekian pidato kebudayaan saya. Di tahun 2020 ini, salam dari kota Solo. Mari kita hadapi corona. Dengan introspeksi diri dan tetap menggenggam dan memegang teguh tindakan-tindakan yang bijaksana dan baik bagi kemanusiaan. Amar ma'ruf serta menjauhkan diri dari tindakan yang merusak nahi mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.